Daniki titik tekanan ibu diah, daniki seng ngerti kulo, cek kulo seng buatan ngerti. Kadang wong duno marai pangeran fam, ya? kadang wong duno marai noh <coughs> pangeran. Daniku nah, marai nih, mulai saat ini marai nih cek apa itu kulo roh, cek buatan roh. <laughs> Maservukir melarang terus aduh ngojek suge, soalnya apa? Melarang. Terus menengah, soalnya cek kulo faham cek buatan. Berarti kada aja yang suge lu ketur. Sebelum wargan ini diserukan, mergono pamelarati ke atas yang melarat ketun, cebule gara-gara melarat jadi kafir jadi itu podora roes pokoknya. podora roes alim tu tumin huwa malam alam, cek kulo sing cek buatan mboten ngertes sing masyur di kitab hikam di cerita niku wali sok para pengiran dikneiku tapi Rai somangan kecuali tiap hari kerja dinekecewa gusti kulo niku jengan perso nak seneng ibadah buk paling ngeriski sing rasa kerja walhasil suatu saat kerja ning pasar dituduh nyolong terus di penjara Barang di penjara, ini Dukai apa, pokok jadinya gue penjara Padahal gue lakukan nyolong cari juruski sirak kerja Oh, wali bentuk Ini gue cerita dengan kikang Mulanya, wali-wali junior Repot wali-wali Ya pangeran jura salah deh nih dong ya Allah kalau nyewon rezeki jenengan u Persona kalau seneng ibadah, kalau pak kalau kerja barang, padahal butuhin kalau namun sak biring rong biring. Hanya deh nih tahu kalau udah ingin kaya itu tahu betul. Mau butuhin sombangan toh. Dunia ini mustajab suatu hari deh dituduh nyolong. Soalnya delala itu lebih <laughs> ya. Terus di penjara. Kristi kenapa jadinya LP terus? Terus jadi pangeran kue kan jaluk rezeki sing ora usah. Terus diang-dang jadi penjara tukaribu saja terima kasih kandungan rizky kerja ini orang luar biasa buatan ibu tenang, ini gue cerita tentang khikam, ojo geman marahi pangeran? ngga ojo geman marahi apa Pangeran, ini pangeran dulu serangani malah nao tiang jadi tiang-tiang yang percaya di ilmu ini mesti kuat lah Meskipun eh ngotot ma pun terang wa a cilihi ma alim tuminhu wa malam malam. Jadi jangan nak jinat tunggu-nunggu sengtakanan ini wa malam malam. Cek ke api anu roh cek boten. Waudulan nyuwun bawer ksa insun jika klan panjenengan menasari sangking keleian. Kulihie sekali eshar. Yo a cilihi sing sifat langsung isyar Wa a cilihi lan sifat nguku eshar. Cek elek sing kloro roh, sing langsung cek sing buatan langsung. Sing buatan langsung nggih Kang. Saiki ketok ya apik sampean elek nggih kathah banget. Ma alim tu. Kang ngerti ingsun miru saking sarwa amalan perkara lamak lam kong orang ngerti ingsun hu ing sar. Di cek elek niku kloro roh, cek boten roh nggih jenengan lindungi saking keelek niku. Wassalun nyuwun ingsun kae ing panjenengan al jannah Wa amalan perkara keroba kang marekna apa ma ila hamaring jannah mingkawen sanging pengucapan wa amalin ana amal. Bae kula nyuwun swarga yang mendekatkan ke surga cek niku pengucapan cek amal. Wa auzu lanjun nyun borong saking sing dikakwani panjina sanging nari roko amalan perkara keroba kang marakno poma ma ila hamaring nar. Mingkawen sanging pengucapan wa amalin ana amal. Das niki Dungosing disifati Rasulullah Al Jawami Al Kawamil. Saja ini dungo ini populer tapi berhubung panjang sing apal gak jarang. Saja populer, mesti tahu kerungu sama. Bungsa tau tahu kerungu, mesti tahu. Nah, bung saya tahu ngelakuin apa al, ini saya nggak harus tahu. Saya nggak tahu kerungu, saya tahu kerungu nandingnya. Takut setengah-setengah kiai mesti tahu kerungu. Berhubung rapati apal terus wes aku jaga cukup. Saya kuraikan cerau, banyak pulang pulang balik di jaseke juga sabu cekat. nah itu buatan padu ini jalan rapal dungu dia atau orang oh, yang macam ini tenan jagat iya bisa belas rapati rapatnya <laughs> <laughs> <laughs> rapal dungu dia hehehehe mencari uang jasewang halin pada anak-anak bodoh kalau <laughs> rapal <laughs> dungu <laughs> waktar wama karroba iliha wa wa'amahlin wa sallu lanyuan ingsun kain panjen dengan minal khairi sangkeng keapian Menghibur korupsi, alaikan kibon kain Muhammad bin Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. nanti ya, rodok, nah kalan, tapi ya, apa ya. Jadi pada Raisa nerangno pengiran, pokoknya minta engko ya Allah, sepersis yang diminta Muhammad, maksudnya kan kenger, <gak gak> kenger salah <gak kan? Nah, tiba <gak> mikir di di ra kalau yang dijasaib bapak gak kawaten, gini lah, nak dongeng gue gini, gak niat yang gini. Kalau niat niki atas niatnya Nabi Muhammad, niatnya yang yang benar. Berasa niat gue tambah keliru, tambah <tis> repot. Ada contoh termudah gini ya dalam dunia Kiai, karena saya anaknya Kiai butuhnya Kiai. Dalam dunia Kiai itu yang paling nyata itu gini. Misalnya kita berdoa kepengen dari Kiai gede maslahat yang buang akeh. Mungkin pikiran anda pertama itu ngira itu religi karena Ya karena di mata keh manfaatake. Tapi setan nanti masuk. Nanti mata keh sing suwana ke, terus duitnya keh bula dia keh. Diding, diding ya sa ngatur uang sa. Nanti gua nafsu kan. Apalagi sing kalau cerita bulat balik tentang pengajian miliki ibu gua, pengen dengo. Jadi polisi sing sukses nangkap saya bu bajingan. Iku nado ngamati. Pangeranku duga we saya bu bajingan. Mereka nak pangeran kw5 ada Ramusta, jawab pengen anggap saya lokasi di 5, artinya dia doa baik tapi menciptakan kriminalitas, paham dong ya? misalnya polisi itu ya Allah saya jadikan polisi yang kesatria yang bisa nangkap seribu bajingan, pengiran ketiga bajingan -be 5 bos saya bu, saya bukan agak 5 kan, Gak kacau, sangang, tunggu ngatus, sangang pulau pola 5, dekudung, ape, sing keliru, Fahmi ya, dong ape. Keliru, Ono Wong berhubung melarat gak kefir, ya Allah, kulo nyuwon pujo sing rimaan sing kulo melarat lagi tombo. Aku ini dibujoin rimaan nanti mati melarat, akhirnya anak putu ini sing repot kan? Orang oh, ngono, no, orang detail lagi <laughs> rasa juga detail, lah mau resiko, ya Allah, saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu. Muhammad, itu kan aman, bis. aman Ahmad, wes, malaikat rawan Jangan mandiri sama, sama, Aman, takut sama, jangan sama, mandiri Sok sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Mungkin menteri-menteri yang masuk penjara itu pernah berdoa ya Allah ingin dapat rezeki sehingga kengilan gambar <laughs> saya yakin itu saya yakin pernah mereka berdoa untuk rezeki sehingga kengilan ternyata malaikat menangkapnya ya LB <laughs> itu itu saya nggak tahu cara berpikir malaikat kenapa tafsirannya <laughs> itu saya enggak tahu itu gue <laughs> tadi kitab hikam kita berkata intinya kejogeman rangno pengiran terus dia ini cerita Diam di kuwawu, fatal dia, ya wali, wali amatir, saya junior lah masih, masih itu, saya wali wali kaliber nak dong om, pun pinter pun, sing jenate tisu Rasulullah sing kekasih ajeneng anja, aman dah aman, tadi sing dong malam sisi sing cek dok keliru saya gitu balain, daripada keaman, daripada hehehe, hehehe, aman Pergi di cegah ke itu, ya Allah, ya Allah aku ya lupa ya ya bu yang kiai, peti, mulang diang, dia pun nak tidur tenan nak kerana tengah mimo, Allah aku <laughs> tu gaya wong putu-putu, seng haji lah lai buat repot, seng kepengen populer kowe. Allah aku tu gaya wong nopo, putu, seng klemurung wok nopo, putu niyo ngandel, buak omong ipah pong ngandel, terus rausah dong, nggong, no, faham, ya? Wahai sahra usahamu nol melai dukung ngat nese ngaman aman ma wonas minal Khairi, a wa a cilihii ma alim tumin malam alam Wa zivika minasari kulihii a wa a cilihii ma alim tumin huwa malam alam nangkon nak trangno pengeran kesuweni wahas Wasaluka minal khoiri mas alaka abduka Rasuluka muhammad aman ngeso kaisa ngeso mesti penderi wahas ta hidulanyun fahur sengson kain banjen ngan mima seng perkoro istaada kanyun fahur soka kain banjen ngan mimsa ngeng mas apa abduka rosuluka muhammad dan kula nyuwun dilindungi dari sesuatu sing Rasulullah wa habibuka Muhammad minta perlindungan dari itu supaya minta aman. Gangge gitu, dong, misale ge duwo ya gitu, Allah aku ampun ngantos dados tiyang fakir. Ampun ngantos dicobong wedok, ampun ngantos dicoba bojok judes. Padahal Allah bersa, kowe iku ora bakal alim. Nara alim ibadahmu yang fakir iku itu saja saya akan nyukupi bojo dan mengajaknya no bojo merah kuat ibadah menyabari di judisi iku. nah sebuah saya minta supaya itu gak terjadi kan gak duit deposit nah malah kan karena semua kebaikan yang didesain Tuhan anda anteni, paham ya? saya tidak tahu kalau saya ingin keluarga itu kan itu seperti itu kita punya istri tidak bisa mengajaknya no, tidak bisa menyenangkan, no, tidak bisa menekan mobil kebaikan kita kan hanya satu kan nyabari di kan Dunia peri di sisi Irak, gelum wasiruhuna filma aruf jaya Irak, gelum terus opo apm tetap gelum ngeloni kan tusotok kan. Hai, satu, satu guriku wawis menengahi wawis peraw satu, kusi bihe-bihe niki gemak makhluk jenengan fucegula gemak makhluk ke jenengan ciptes deker sale jenengan. Bona, anak nikung giga kiat anik ambek ekolorido muridur. Nak manja jadi kegiatan nih pi ambai singkat channel kejaran gula bolong rofo Rinto bolong eh, Oke 7-1 Warga kerja dia di kuterus Yes Resiko Resiko Ranggong Pangeran Nova Resiko Resko Nenggai Anaknya jarang tuh nah, Bangkono Santi santri Golong Golong Agro solen jarang Gempi Ngobrol menanggong Pangeran Bingung nggak apa ya? Nggak jadi misalnya kayak ke jadi polisi, sing sukses nang bensin kan, Allah butuh gawe. Oh, aku oh. mana ya? ini malah ya, mana Ini nggak biasa, sudah bengong bi marat-marat. Bongong marat itu kadang ya kurang ajar. Ini ngekakak ya, tapi kurang ajar. Misalnya, kulong juga, sering kayak duit rugen, misalnya ya. <coughs> sering tak kayak duit, 1 juta, saya juta. Ruh geno soal geng, soal Tapi di ini marat, Mongong marat kan tukang mati kubaya bayar nggak di ini bayar. <coughs> ya Allah. Kalau hari ini sakit balas jasa tanggus bahak, sehingga kalau suatu saat sakit nyalon gus bahak, kalau sekali dua enggak artinya kan kudu keadaan ini berbalik. Aku melarat. <earthquake> aku melarat, bro ken? Wigo kan mau melarat kurang ajar kan? Mau sampai di KI, dua semua keadaan berbalik. Niatnya apa? Aku yakin niatnya apa? Tapi kok nggak mustajab? <tuk> Bahaya! <tuk> Memang adek kadang ngomong melarat, sing sering dikei duit wong sugae. Kok kadang tua-tua keadaan di beberapa, kadang sing melarat ya kok bales? Jasa! Loh, kok kadang keifian ya caranya? Kok tuh? Dibalik, diputar rasanya lah. repot, kok <tuk> repot nah nih sih suka-suka aku tuh itu sing -no, imunitas. <laughs> dari imunitas dari pecinta-pecinta sing doanya salah ya Wah, ya? bukan nih bukan kuyon diubah ya ya intinya banyak kebaikan yang kita tidak tahu, banyak kejelekan yang kita tidak tahu. Malah nih harus ah, doang ngonoin, gusti kalau aku pengen balas jasani, kus, bahwa, repot, resikonya tinggi, lah, harus ah, harus ah, ngono tapi aku lagi sering ngomong apa, Gusti tiang-tiang seneng loh, sehingga berdoa salah aku mohon namun kabulkan <laughs> <laughs> karena saya tahu itu itu udah baik, masa depannya apa, udah <laughs> baik <itu>. aku <laughs> sering ngomong ngomong, orang melarat di rumah tonton ya Allah, aku kepengen bales apa jasa, kadang yang mandi tenang, nek, tuanya yang bales jasa melarat terus yang buruh ini, oke ya akhirnya kasih bales jasa tenang tapi tentu keadaan ini kan gak ingin juga kan sing meng... mantan donaturnya kan gak ingin kan ada kejadian ini Wah ini kolo suwun kesenggaraan ngaji sembilan ratus lima ratus yang biasa di sedot keisi Hentikan doa itu <tll Mormon> Itu itu, itu doa baik <tulip <Spain> <tulip <frosting> itu tidak baik cara gua tidak baik Yang ini ada nah, mapela tapi kan keliru tadi kalau uang sing dongo kepengen ibadah tambah kerdah Tuh nyatanya dijawab LP sampai pangeran dijawab nopo LP hanya satu peristiwa, geng tunggu, podo keliru, nih disembadani, podo adil jannah. Tapi kan karena ditunggu nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada Sahabat tuh, ela era karon, ela ela Sahabat, kriting ela endai orang musuhku ela, niku gudo, nggak gusti meskipun kulau ela, terusah kentyang senyukur. Lah, sono cawe toh min ajmal ini sa ayo ayo nih cawe, terus sering tunggu, gusti kok kartah tiang senyelamarku lo, gudo, kulau kulau, do no nggak nusaber walhasil suatu saat jadwal itu wajah rabbi yang ngakir-ngakir yang ngelamar matur nabi diberikan jahil <laughs> itu berkoro itu diberikan jahil itu karena perintahnya rasulullah nurut, nurut suatu saat dennis memaksakan menerima itu sejarah yang ngelananku roh dikokku yang dipasang sama no aku tapi cari nabi aku sampai pasangan surgawi lah, Kak edisi wong loro siji si syukur. Aku untuk syukur, Saya aku sabar. pas saya langsung iyo, aku Iku pasangan paling terkenal ning Medina. <tuh> nah, di Medina. Tadi jarang orang suami istriku berduet, syukur dan sabar. <tuh> Tapi nggak begatan karena tadi ikut ditunggu Rasulullah saw. Tentu keadaan itu tidak akan terulang karena usraono kajeng nabi. Aku yakin budinya Rasulullah itu rasabare, emosi. <tuh> sabar itu kan masih baik. Faham itu, das mona daripada resiko nak dongo bebas alu kami nal khairi ka abduka wa rasuluka muhammad wa astaezu ka mimasta'adha abduka wa rasuluka muhammad niki nak sampean kak pengen resiko nduk monggo niki niki rada dawa tapi resiko